Oke, saya Reno Pertama. saya dari SMK Negeri Ragu. Di produksi ini, saya bertugas sebagai penulis cerita dan juga sutradara. Awal um, saya muncul ide ini adalah ketika saya melihat banyak berita yang membuat stigma negatif COVID itu, stigma kepada penderita COVID itu banyak semakin meningkat terutama di lingkungan saya juga ada yang apa yang terkena imbasnya atau terkena stigma negatif daripada masyarakat itu dan akhirnya saya aplikasikan ke uh, cerita ini budik budik Optisnya adalah uh, seorang, seorang pemuda atau seorang siswa SMA yang juga seorang seniman atau pelukis ya, di mana dia uh, terhalang atau terjangkit uh, penyakit corona dan ya seperti banyak kebanyakan orang itu kalau kena corona kan takut uh, mati takut meninggal gitu dan akhirnya ya dia hilang kewarasan gitu depresi dan segala macam. Dan akhirnya ya, disitulah peran seni untuk memulihkan nah dia gitu, memulihkan kewarasannya dia. Tepuang, gimana ini? Uh, apakah ini bisa menjadi pengalaman pertama menjadi mentor? Hah? Gimana gimana? Iya pengalaman, pengalaman pertama. Pengalaman pertama, ya. Bisa oh, iya. uh, kenal bareng teman-teman tim buat FPS2N. Ya. Ya. Karena hmm. tahun waktu tahun aku itu lah ada ya. oh. jadi ini pertama kalinya aku ikut ya, ya. produksi ya. FPS2N. Kesannya gimana? Terus sih, oh uh, tapi aku cuma cewek sendiri di sini. <laughs> Karena kebanyakan cowok. Iya, iya, tahun-tahun ini. Gimana Ya, yeah. semuanya lancar. Oke, okay, ya terima kasih teh puang. Oke, bapak. Pak Jadi kita kita harus tahu dulu arti ruangan di sini sebagai apa. Jadi kalau saya ruangan ini atau kamar ini adalah dia Indonesia itu, Indonesia itu sedang kalau kalian lihat quotes-quotes yang ada di filmnya, Indonesia itu ya kayak sedang berada di keterpurukan lah, terutama di bagian orangnya atau subjeknya gitu. Bisa ngapain bang? Halo, bisa ngapain? Aiyah ambil ambil ambien. Ah, ambil kota ya, dah kayak mancing aja lu tadi, nodong nodong kayak gitu anjir. gila itu dia perjuangan seorang sound designer sekaligus Boomer kali ini di bo tim Bonti Cinema ya untuk fls2n fiksi 2021 mantap Bang Khirullah dianto Oke, uh, saya di disini sebagai produser dan saya bukan orang dalam karena membayar orang dalam itu mahal Pak Produser sebetulnya saya ya Saya nyari-nyari dana, nyari buat dana produksi Nyari-nyari nyari dana produksi Dan kebetulan, Lantung, itu kesana kemari Kebetulan gitu. uh, saya dibantu sama ya. line producer, line. Line <laughs> lain produser Lain produser Lain Dia lain produser Lain atau atau lain? <laughs> kalau <laughs> saya produser, kalau dia lain produser Lain Ya ya <laughs> Pak nah. uh, untuk syuting hari pertama ini uh, ada kendala gak sih? Menurut menurut iya. uh, pandangan Bapak sendiri gitu. Ya alhamdulillah kalau saya lihat, saya pantau, mm -hmm. saya perhatikan uh, saya monitor. sih <laughs> Sepanjang syuting perjalanan perjalanan syuting dari mulai pagi tadi mm -hmm. jam 7 sampai selesai jam 16.30. 16.30. Alhamdulillah oh, Pak, bukan Pak, bukan 16.30 tadi kita uh, kalau di kalsit estimasi rap itu pukul 16.00 oh, tapi 16 alhamdulillah tadi kita selesai itu jam setengah empat oh, 15.30 15 ya? Ya. 15 ya saya apa namanya lihat progresnya ya. bagus dari mulai kita latihan ya latihan latihan syuting latihan syuting kemudian ya. kita pra produksi sampai mm -hmm. tadi hari pertama produksi mm -hmm. lumayan bagus meskipun masih banyak kekurangannya ya, ya. ya. ya kalau di persentase Berapa uh, tepat? Uh, dari 80% Dari 80%, 80%. 80% Alhamdulillah 80%, kita ya. dapat 80% guys <laughs> Berat ya. kerja perat artistik di pembuatan film kali ini itu lebih berat sama Bo. lebih banyak tanggung jawabnya juga mm -hmm. Tapi masih sehat kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah masih, masih sehat <laughs> Ya pastinya sih ada ya mm. Tapi saya uh, harus menampilkan yang terbaik <laughs> Siap siap Ya siap. harus terus belajar dan mm. Uh, saya lebih banyak menambah pengalaman mm -hmm, Dari sebelumnya mm -hmm. Dan pada saat produksi kali ini yeah, yeah. Uh, Saya begitu merasakan perbedaan Ya, yeah. uh, Perbedaannya apa aja tuh? Signifikan kah? Dalam aktor mm -hmm. Ya pada produksi sebelumnya itu uh, Saya rasa gimana ya beda banget gitu hmm. ya santai-santai lah gimana hmm. gitu ngapalin yeah. itu skenario, skenario itu santai biasa ya yeah. gurung gusuh yeah, yeah, tapi yeah. sekarang itu kayaknya lebih serius misalnya uh, gitu. ya? Hmm. mikir dulu <laughs> misalnya kata kata-katanya iya iya siap siap siap pesan dan tipsnya gitu biar, biar pernah merasa puas hmm? terus belajar hmm? terus posisikan diri kamu sebagai kelas yang kosong hmm. Jangan merasa puas kebanyakan orang ketika sudah membuat film yang yeah. agak keren tuh kayak langsung stuck aja gitu. kan. <tuk> ketika kamu merasa puas otomatis film kamu juga bakal mati gitu. Kamu yeah. gak akan lagi berkembang gitu. Yeah, yeah. Sedangkan uh, kita itu film itu selalu berkembang ya. Ya ya. Si apa? Dan kita juga harus yeah. mengikuti perkembangan itu. Yeah. Ya ya ya. ya. atau apa, bukan banyak banyak. Oke oke terus belajar jangan hmm. pernah merasa puas hmm. posisikan ya, itu. kita sebagai cangkir yang kosong yang ya. seharus selalu siap Diisi oleh ilmu yang baru ya ya gitu. itu oke okay, siap itu okay. dia pesan dari Mas Ilham terima kasih mas? sama sama siap siap siap, siap. oke okay, terima Sakses kasih sukses ya siap siap, siap Mas uh, ada sama. ini apa sih namanya teh starbuck ya penunggu starbuck di sini lo sama salat, siap, Mas Mas ya lagi Mas? Mas, lagi-lagi sibuk dia Lagi-lagi main ML, guys. Kita jadi gak bisa ganggu dia, guys. Ya, jadi ini suasana uh, hari pertama kita syuting di Ma bukan di malam hari sih. Maksudnya, uh, sedang dalam keadaan beristirahat di saung Ude. Ini makasih banyak buat saung Ude yang udah. Uh, mengizinkan kita gitu untuk melaksanakan syuting di sini di lokasi ini sukses terus kedepannya buat cewek muda dan untuk Bontis Cinema oke okay, makasih bye, bye kita punya mimpi yang sama kan kita bakal gelar pameran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 I'm